Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama channel youtube lain project channel youtube bareng blind sa indonesia raya Oke mau ngapain Di video kali ini Kita mau lihat Situasi Terkini Lapangan desa Kunar Pasca acara Festival Banjir Tahu Yang keempat Nah ini dia Sempat diguyur hujan sebelum acara Sehingga tanah lapangan menjadi berlumpur Seperti rawa-rawa Ya seperti ini Ada beberapa sampah-sampah plastik ini sudah dibersihkan sepertinya Mas, Lumayan lah maksudnya nggak begitu banyak Alhamdulillah Masyarakat sudah mulai sadar Kebersihan Lalu masih belum semuanya ya sana masih ada but But alias tan untuk UMKM Ini masih belum Dirapikan Eh, dirapikan Dirin sih. Apa <gupaya> <Oppo>, bahasa Indonesia? Ya, <gupaya> uh, es Masih tetap Ada di posisi Dari salah satu Bank Ini tempatnya PKL, malah PKRnya yang ada di depan ya UMKM dan basarnya kalah waktu acara kemarin. Tuh di sana juga masih ada payung-payung but. Ini kondisi lumayan sih sampahnya tapi nggak enggak banyak lah ada peningkatan <guluh> peningkatan kesadaran nih apa steak alias pentas masih belum diringkesi juga belum dibongkar nah ini enak ketemu bahasa Heroduan belum dibongkar ada beri kado ya. Ada nemu-nemu apa gitu gini. Biasanya dulu kalau habis ada acara gini jalan-jalan itu ada saya nemu entah itu uang atau mungkin barang-barang ya. Jam gitu jam tangan. Ini tahu. Ada sisa tahu. Yang keinjak-injak ini. Habis digrebek itu Tahunya Ini anak-anak Sekolah sudah Mulai berdatangan Ini kondisi Pentasnya Bender sudah tidak ada Sacet berarti Bagian perbenderan UMKM maju, kinerja Kidul sejahtera, Amin. Tuh ini di belakang pentas ini ada paut. Sebelah paut ini ada kantor sekretariat ya, dari pasopati FC. Persatuan sepak bola Pasopati yang sudah cukup lumayan tua di desa ini. Dan di sebelahnya ini ada SD Negeri Guner Kidul 1. Itu ada masjid Nurul Huda. Jadi tiap ada event-event atau acara di lapangan ini Enaknya di situ dekat masjid yang mau ibadah mungkin Cuma nggak enaknya ya sering break ya Begitu acara mulai kadang e, kalau siang itu ada adzan juhur, sholat zuhur, Kemudian berapa jam kemudian sholat asar Ahrib Isa. Pokoknya lengkap. Dan di sana juga ini sama ini. Tingkat masjid dan ini ada rumah juga tingkat. Ini dulu rumah orang tua saya. Yang tingkat. Masih seperti biasa sama sampah ya. Tetap ada walaupun enggak banyak. Tapi lumayan lah. Jadi orang-orang sini sudah Mulai agak sadar Habis acara nggak langsung uh, Buang sampah sembarangan Bagus lah Biasakan seperti itu Kalau bisa sampah-sampah itu dibawa pulang Jangan ditinggalkan di tempat Ini yang parah ini Parah nih Di sana ada taman kuliner ya. Jadi tiap ada acara enak itu enggak usah enggak usah bikin stand sudah ada. Uh, parah. Kayak habis dibajak di sawah. Nih, taman kulinernya. Ada beberapa yang jualan ini ada bangku-bangku bekas tan ya belum dibawa oke saya rasa cukup sekian dulu teman-teman semuanya kondisi lapangan pasca festival banjir tahu ini masih ada tahunya Semoga pelaksanaan di tahun-tahun berikutnya lebih eh, siap lagi, lebih bagus lagi, sukses terus seperti acara-acara sebelumnya dan lebih baik pastinya.